Imam di Mekah. Boleh tengok lah TV. Allahuakbar. Nampak. Malaysia. Malaysia. Oh. Oh. Pakau. Lah ada wak kau kan? Mereka akan tiba tak lama lagi. Hmm. Semua akan terjadi. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Jamu Gimana Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan balak, serta berbagai macam penyakit, amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, guys, kali ini kita akan mengaji lagi dengan Ustadz Azhar Idrus, guys. Ya, kelanjutan di video selanjutnya kita bagi jadi part-part, ya, teman-teman sekalian, karena panjang sekali ini tanya jawab ataupun soal jawab agamanya itu selama... 2 jam teman-teman sekalian mungkin ini jadi beberapa video kita ambil 30 menit 30 menit supaya apa? supaya teman-teman gak boring juga ya kan? kalau harus mendengarkan dalam satu video itu 2 jam seperti itu, nah kita juga bisa merefresh ya teman-teman sekalian mungkin hari ini kita agak-agak bosan atau agak-agak jenuh seperti itu karena menonton video yang kemarin gitu kan? nah hari ini kita akan belajar lagi seperti itu belajar bareng lagi dan mendengarkan lagi pengajian daripada Ustadz Azhar Idrus, masya Allah ya penyampaiannya sangat bagus sekali dan kita doakan supaya Ustadz Azhar Idrus senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesehatan, kebahagiaan fi dan akhirat dan kita juga meminta kepada Allah agar supaya kita termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dekat dengan Allah dan juga tetap cinta kepada baginda Muhammad SAW karena kita nanti kelak di hari Yaumul Dimana hari kiamat nanti Kita dikumpulkan, kita dibangunkan Oleh Allah Taala Kita mengharap syafaat daripada baginda Nabi Muhammad Alaihi Wasallam ya Jadi umat-umat yang lain Umat Nabi Adam Nabi Nuh, Nabi Ibrahim Nabi-Nabi yang lainnya Ini meminta syafaat kepada Nabi-Nabinya Akan tetapi apa kata nabi-nabi yang lain? Datanglah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan syafaat kepada umatnya. Allah Wa sangat-sangat gembira, sangat-sangat senang apabila kita ya mempunyai nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya kelak. Ya, tuba liman la yerani wa amanabi. Itu sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan Tuba, thumma tuba, thumma tuba Liman layarani wa aman nabi Rasulullah SAW bersabda apa? Tuba, sangat beruntung orang yang berjumpa denganku dan beriman kepadaku Lalu Nabi Muhammad SAW menyebutkan Tuba, thumma tuba, thumma tuba Sungguh beruntung, sangat beruntung, sangat beruntung. Ini tiga kali Nabi Muhammad SAW menyebutkan. Siapa itu? Liman wa ama Nabi. Yaitu orang-orang yang tidak berjumpa denganku, kata Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka beriman, mereka cinta, mereka ya kan mengharap syafaatku. Jadi orang-orang yang paling beruntung sampai Nabi Muhammad SAW menyebutkan tiga kali, itu adalah orang... Orang di masa sekarang, di mana kita cinta kepada Nabi Muhammad, di mana kita mengerjakan apa yang diperintah Nabi Muhammad, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, dan kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka, sungguh bahagia orang-orang yang ketika dia itu menyebut Nabi Muhammad SAW, dia langsung teringat, dia langsung bersolawat. Allahu akbar. Jadi itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita selain nikmat-nikmat yang lain yang besar adalah ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad kita bersolawat. Dalam sehari pun kita tetap bersolawat. Dalam setiap saat pun kita tetap bersolawat. Itu bukti bahwasannya kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW sangatlah besar. Apabila kita bersolawat keberkahan akan mengalir dalam kehidupan kita Kebahagiaan akan hadir di kehidupan kita Dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW Semoga kita termasuk umat-umat yang senantiasa cinta ya, Rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW Amin amin ya rabbal alamin Oke okay guys kita lanjutkan mendengarkan ataupun mengaji bersama Ustadz Azhar Idrus di soal tanya jawab ini Let's go Apakah tindakan terbaik jemaah maaf jika imam je Yang betulkah tidak disukai Kerana akhlaknya Salam Aha. lakunya Sebab yeah, politik yeah. <laughs> Banyak masalah <laughs> Baik betul, betul. Dia gini Akhlak ni Semua yang terbaik belakang kita nak no? Tapi kadang-kadang tak jadi yang terbaik Betul Sebab imam ini Dia ada tertib dia Hak mana paling Paling abad jadi imam Dia ada nombor-nombor dia Nih, Nombor satu Ni? Iaitulah Yang paling pandai Pekah Nombor dua Yang paling pandai Quran Nombor tiga Yang lebih baik Akhlak <tos> Akhlak duk nombor tiga Akhlak baik Tapi tak pandai Semayang Dia boleh jadi Syiratul <tos> <shiru ta> Labi <tos> <tos> <tos> <tos> He, tak Dia tak boleh jadi Walaupun dia orang zuhud Orang warang Faham tak ni? Pasal baca salah dah Allah. Quran lentang pukang Nampak? Ah walad lil lil lil lil. Bang, guna pula gini tu Imam ni. Dia hey, dia orang warak. Ha tak leh pakah. Baru tohok dalam Cina Laut Cina Selatan Jadi nombor satu dia pandai pakah, nombor dua dia pandai Quran, nombor tiga akhlak yang baik. Bang, ha, ha. kalau tak ada akhlak yang baik, pakah jugaklah. Eh, ha. ha, jadi kalau kalau akhlak dia tidak baik, kita tegah. Hadir ni nasihat. Agama ini nasihat. Cuma menegur imam, Macam menegur ibu bapa lah. Tak boleh herdik. Tak boleh suara tinggi. Tegar dengan lemah-lembut. Faham? Eh, Tok Imam, awak baca tahu-tahu. Mana boleh tegar gitu? Faham? Nak tegur imam bila orang masjid, pengurusi, Wagi di kedai nasi biryani dulu. Bagi dia makan kenyang. Tak, Tok Imam? Tak. Baru kita tegur Bila perut kenyang, tak ngamak dah lah. Haa lagi. neh Haa. Fahaman politik, ha, ni lah politik, politik-politik ni melampau-lampau sangat lah ni Nak, siapa jadi mana mengaruh pengabang sekali Nak, haa, tulis keudang dalam Facebook Baloh pagi petang siang malam macam <tuk> orang bodoh Nak, haa, hak banyakkan, hak penyokong-penyokong ni lah Over sangat, apa pun kalau over sangat, jadi bodoh selalu Betul, betul tak? Haa, main gitu kau, bersokang, lebih lebihang jadi bodoh Nah, ah, apa saja tengok TV sampai berlebih-lebihan. Jadi bodoh. Bahkan ibadah pun dilarang berlebih-lebihan, neh. Nah, jadi kontrol sikit bab politik ini. Kita biarlah berbeza pemahaman tapi jangan sampai kita anggap akidah yang berlainan. Betul. Nah, ah. <coughs> tegar, tegar, tegar. Tegar tetap tegar, nah, Di luar semayang pun kita boleh tegar kan? Dalam semayang boleh tegar. Te imam naik baca qulu wallah. Mana boleh? Batek hahlah dulu. Dan makmum tegahlah. Bismillah aku alhamdulillahirabbil alamin. Kata gitu. Faham? Tegak imam. Padahal imam tu balik Morocco. Fah dah, jauh dah mengaji kalau ada harga lagi. Morocco sekali lagi kau terbang. Fah dah, jauh hujung ni laut Atlantik ni. Nah, ha. Kita ni duduk kampung ni a je. Jauh Morocco. Bahan lagi. Nanti Kenapa tak tapi tak imam salah? Boleh tak kita tegur? Boleh. Ha boleh. Soalan seterusnya. Apakah ha, apa ni, ni? Apakah perkara yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang baru saja diceraikan oleh suami? Yakni dalam edah. Dia kena cerai di suami dia. Jangan terkejut ah kalau kena cerai. Ini semua kita ni. Nak, kita ni semua ni bergerak ikut apa yang Allah tulis. Pang. Ni budak-budak ramai ni pasal Allah tulis tu. Ha, mari pagi ni. Tak? Ha. ha? Ayah tak mari? Pang. Ha. Siapa <tuk Nampak> tak? Tak. <tuk> <tuk> <tuk> ha. Ha. Ha. Ha. Allah tulis, mari ya Dia mari ramai. Ya kalau Allah tak tulis dia mari ke? Ya. Tak. Ha. ha, ingat, semua yang berlaku ma katab Allahulana. Betul. Nah, semua ni Allah sudah tulis. Ha, jadi kalau dicerai suami ke apa tak pelik. Kita redha, kita sabar. Faham lagi Kita ni hamba saja Allah makbud Kita bukan hero Kita bukan toke ya. Allah ni tuang punya alam Kita baca dalam tihal Dia Rabbil Alami Dia yang men-takbir alam Bukan takbir jabat sahaja ha. Jabat 13 orang Astagh Allah takbir ni alam ini nah. Rabbil Alami Dia yang takbir alam ini Maka hmm. dia antara ketentuan dia Siapa masih berpi so. okay. Bila bercerai dalam edah Makna dalam edah dalam edah ni agar perempuan yang bercerai Ingat awak nama isteri ke janda tu soalan dia Is Isteri, bila isteri hukum isteri eh? Bila nama janda Ya ta'rabbas nabi'anku sihinna salah sata kuruk Bila berlakulah Berlalulah tiga kali suci Masuk haid yang ketiga dari tarikh cera Baru nama janda Yang apa? Janda Bila janda Wajib dah lagi kena taat ke suami Takde lah lah Jadi selama dalam edah Kena duduk bersama Hak Melayu bodoh ni Bila bercerah kena duduk suku-suku Nampak? Amalan kurapak jahiliah Aa. Melayu ni, kereta orang Melayu kita ni Bila bercerah atur alik eh. Ampak tobek Balik mu, matuk mu Duduk apa ke sini, badau, balik Nampak <not> tak? <isteri> ambak terus bini dia Tak boleh Mereka masih lagi suami isteri, faham tak ke? Nak keluar rumah kena minta izin suami Suami wajib kena beri napakah, makan, minum ha? Kalau sakit, isteri kena gi hospital, suami kena bayar Haan tak? Ha? Isteri tu rebah, dia pilih air, masuk bersih di peher ni Nah, nah, maknanya dah sedih sangat Bila sedih jalan dah lebih kurang dah Jirik sabun pada <tuk> <tuk> lagi, Patah pun masuk si kena bayar 6 ribu Suami kena bayar ha, Pasal dia masih suami isteri ha, Ingat dah okay, okay. Kita dok bila kadang-kadang dok dah cerah tu Macam dok suami isteri dah Dalam edah masih suami isteri Suami kata uang air Kena <tuk> uang air Suami kata menanak nasi Aku nak uang gula nanah hari ni nak makan Kena cari lah nanah Bukit nanah Pak anak ni. Ha. Nampak Neh, aku nak makan ikan kering ni celup tepung. Ha, kena buat. Ha, amarlah aku nak singgang pada ayam Ha singgang pada Neh, kena taat pada suami. Lama-mana tiga kali suci. Bagi kita orang Melayu ni, bila cerai taat dari suami? Tak ada dah. Nampak? Ha, nah, dak ayang mana? Dak. Berdosa banyaknya kita. Laki pulak jahat kau ambak bini balik. Terajang kawan big tu Dah datang bagi tiket tolak dah jatuh lembang pi galo napa dak lepo big biralokan gitu Allah kata fala tu khrij wala fala ya tu khrij wala kalau kamu menceraikan isteri kamu Harang kamu keluarkan isteri kamu daripada rumah-rumah kamu Dah leh keluar dari rumah dan isteri pula wala yakhruj tidak boleh isteri tu balik ke rumah mak dia Tak boleh, duduk bersama Tapi kita bila separate, bila cerah balik tak? Duduk suku-suku Apa sebab Tuhan nak uji balik? Apa sebab Tuhan suku duduk sama-sama? Sebab duduk sama-sama mudah berbaik semula Faham? Bila balik rumah mak Pak puan balik rumah mak, ha, tengok ah, Memang payah Retak menjadi belah Retak tiga jadi tiga tu. Mok dia kata, dah, aku Allah. kata, dah itu lelaki mana nak tamruk babi itu, kata. Aduh. Ha, parok selalu. <laughs> ha, ha, Tu duk sapa lagi, maklum, maklum yang duduk tu Kau batu sepuluh kat Epoch datuk hari tu Haa, aku kata, jahat tu Lakimun tu, dah ja, aku Datang broker tu Haa, haa, ya. haa, haa Kau barok, kau barok Bini kita ni ha, nak kena, kau nak barok, kau nak barok Betul tak? Haa, betul, temerlu. betul, betul Haa, tu duk sapa lagi, duk sepuluh, maklum Bawa ngah, duk sepuluh, duk barang Dalam jalan, main dengan minyak Faham lagi? Tak <laughs> nampak? Nak tengok ni, anak dara cerai Haa, tu bari tikang, bau-bau pandu bahaya dah nak baik faham ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. ha tu Allah pandai pada kita dalatukhruju hunna min buyutihiinna wala yukhrijna jangan kamu bila ceraikan isteri kamu kamu keluarkan dia daripada rumah-rumah yang mereka sedang duduk itu dan isteri pula janganlah lari keluar daripada rumah duduk bersama lagi Allah. mudah nak jadi baik faham ha. ha pasal manusia ni paling lemah dia akan ber berbalah 3 hari saja Batu tu Nabi kata, jangan balas, jangan kelai. Tapi kalau kamu kelai juga, jangan sampai lebih tiga hari. Nampak? Itu terbaik manusia. Hari pertama bercerah. Ha, ni kelebihan ni, hari pertama bercerah. Memang tak boleh lagi hari pertama, faham? Ha, semalam cerah kan, pukul 12 malam, berebut benda ni nak tengok gusti. Nampak tak, berebut pandangnya remote control. Bercerah ke 12 malam. Pagi ni, bini dia menangis lah bilik. Haam? Eh, eh, eh, eh. Haam? Lelaki buat air sendiri Buat air panah Kucar ketang-ketang-ketang ketang ketang Bini pun dengar buat air Itar kot tikar Padang muka <laughs> Biar dia rasa oh, Biar dia rasa Padang buat air Padang muka dah Faham tak ni? Petang sekarang Dia suruh bini Buat air Buat sendiri saya tak ada masa nak buat Hado ha. Hari pertama Hari kedua Suhu daripada 600 Turun ke 180 Hado anak gig. Suami kata, "Wah, ya? air eh. Isteri buat tangkat-tangkat-tangkat -tang -tang -tang, tapi rembah degang depan laki." <laughs> Daripada segelas tinggal 2 sudu bawah. <laughs> ha lagi. Ha. Kali kemak geng layang teru. Faham? Dari ini, suhu 180 marah lagi rembah degang gitu. Faham? Oh. Laki pun dak boleh mina dapat dia parambah kaku. Ha tengok ha oh, nak marah noh pasangan ni. Ha. Ha dah. bini. Faham? Boleh masuk dalam bilik. Dagang tutup itu Laki pun kujadi. Nak? Tak hmm. minum sekarang aku buat nantang. Lah, nak minum. Kenapa mau gambah pedengang tu bot tumpah habis tau. Laki pun buat sendiri. Tak apa, apa, aku boleh buat sendiri. Kita kata-kata-kata. Minum sembo tu be. Bukan gula je nama tu. tu. Eh eh. Kemudian hari yang ketiga Nak Haa Nak nah, nak makan nasi Makan Nak nak nasi sikit Haa Nak nasi goreng Tapi dah makan sama-sama lah Makan suku-suku Nak Haa laki makan kat tepi dapur tu Bini duduk kat bilik, -bilik air Makan suku Haa Lelaki kecil-kecil kat kecil, ke? pun tengok Ke bini mi <tuh> Haa Tu lain Lain lagi Suhu masa tu 64 Ah lagi? Lain dah. Dah. Ha, hujung hari ketiga tu bini mandi dalam bilik air. Mandi debom debom debom debom debom debom debom laki kata regak pada aku nak mandi pula ni. Bahang lagi. Ha, regak lagi kerja ni. Faham? Ha, gaduh dah laki duk kejar suruh regak. Bini putubik gaduh-gaduh, tu Allah dipaku di paku, tubik bini saja. Tu Allah tubik. Faham tak lagi? Lelaki tengok, asya Allah. Aku rajok kamu semula. Faham lagi? Aku kiri bihan, duduk bersama. Faham tak lagi? Hands. Faham tak lagi? rumah, lihat tanah? Mok lor, mok ngor, mok de, mok ni. Mok ngah, bong kong tonggak tak hari ke. Faham tak lagi? Haa, tu jauh, power tu. Dracula. Dracula. Ya Allah, betul, Bolehkah betul, isteri Allah. yang dalam edah Pulang diarah ibu yang sedang sakit Tengok edah apa kalau edah wafak Dekat-dekat boleh Kalau jauh tak boleh, tak boleh. Faham lagi eh? Dekat rumah boleh ha, Dalam edah wafak ha? Kalau edah hidup Minta izin suaminya. suami ya. ha? Ha. Apakah tindakan saya ketika saya semayang Maaf dan saya ragu-ragu Waswah dengan wuduk terbatas Jangan layang waswah allazi yawswisu -was fi sudurinnas minal jinn. Tu so, uh, setan ni kerja meragukan hati manusia. Aha. Jangan ragu. Heh? kita ambil wudu, biar kemah Nak. Kita buka paip masa nak basuh tangan, nak basuh muka. Hati tu biar kemah Aku mengambil wuduk boh gitu dalam hati Supaya nanti kalau datang waswah Mudah kita tolak Betul Ni masa kita start wuduk tu Kita buat lebih kurang Geruk dia cocok Haa ah, Padang lah Padang lah tadi betul gedok lah tahu. Faham? Haa ah, Jadi Kemahkan dulu niat Kalau kita nak semayang maghrib Biar kemah Allah Aku semayang padu maghrib Kata gitu Dalam hati lah Faham? Biar kuat tepi dalam hati gitu Jadi dia mari nak cocok Eh garik ke isi. Haa dah layang dah Kemah dah tadi Faham tak kis? jangan layang Obat dia jangan layang Ni dah tengah mandi junuk Nak sapa nak konyok kaki Setan kata muniak junuk ke niak wuduk tadi Astaghfirullahalazim Ulang lagi Haa dia masalah Semayang itu kak Nak Pak masa semayang itu Wah habis kak Wah Niak tak niak pun sama banyak niak ke tak niak jadi setang masuk, kita tengok cita dicocoh dia cocok lalu. Mau niat garik ke niat isa? Kita pun ah ni Ini sama. <laughs> Nampak? Haa, bahan padar tu. Orang <laughs> lain nak tayar ke, kita pada Au! Au! <laughs> <yang mana? laughs> betul apa? Pasal di pergi layang, uh -huh. Ulama' kata, jangan layang. Jangan layang tu, ulama' layang itu setang. Kita pergi pilih setang juga. Padang ke muka pun. Nak, ada mandi junuk, dia mandi ke tiga pagi. Kau tiga pagi Pasal apa? Pasal dia payah sudah Kau tiga pagi Tak sudah lagi Orang bang subuh Tak sudah lagi Paham tak lagi? Bani, mani mandi mandi mandi mandi Tumik pulak Tak kata Kesat kesat kesat kesat kesat Niak pulak Salah Nak mandi mandi mandi mandi Siap mandi Kena air dulu ke niak dulu Air dulu ke niak dulu Faham <laughs> <laughs> tak? batu tu buat malek Nak Feklu syai'in Mok tarinan bi fekli Kos du syai'in Mok tarinan bi fekli Maknanya Bukan seretok mandi Air nak mandi Juno ni, bukan serta air kena masuk niat. Bukan ulamak dah kata begitu. Maknanya, janganlah. Maknanya kita belum mandi niat dah. Masa kita mandi dah, kita berniat je lah. Air kena atas kepala. Boleh, Boleh sedar tak air kena atas kepala? Boleh tak sedar? Kena-kena pasang CCTV. <laughs> bila, bila kita jua gitu, air kena atas kepala, berasa air kena <tawa> atas kepala <badai>, sejuk tak? <tawa> sejuk kena dah. Banyak aku mengambil, aku mengakal ada yang bersyarak dalam hati. Aku mengen, mengerjakan mandi yang wajib Haa tu niat tu Bila gitu setar tak boleh kacar tu Bang, Kita pun tambah-tambah-tambah gonyol-gonyol je Nah oh. Tiga jar mandi juno <laughs> Kalau rumah sendiri okey Kalau rumah tu tua, -tua <laughs> Faham tak kik? Kalau kata baru nikah tumpang rumah tu tua Ada orang ngatuh nyambut natu Mala kau kau orang leker Kepang-kepang Kepang-kepang Kepang-kepang Kepang-kepang Kebong-kepang Kepang metallika He he he Bola-mesta hidup lah rumah Pengating malam pengating Esok pengating dulu lelaki-lelaki Buat kuat kuat Menang Eh pukul potentially Keterninä 그게 makes a film Tunduk Lelaki-leaki masuk dalam bilik air Ayuh HIS Ayuh teruk tu nak pergi surah Masih air subuh Ha Lima tengah Siapa kat bilik air dah habis gini saja saja <SILENCIO> aku asyfaullahal azim saja aku mandi menghadap kiblat 3 rakaat ah tua kata nak cang punya nak tua dah dah pandak was-was kalau gitu kata tok tua ah ngamuk tok tua bilik aisha kalau rumah besar dah apa lah, bilik air 18 Rumah macam datuk beda 18 bilik air bang Bilik tidur se Bilik air 18 ah Haa Haa Dan ni bilik air se nak Nang Nang Nang 45 Baru dengar air bunyi Ngamok tu tua luar Haa Datangkan nak Kocong pitu tumbuk benda tu Faham 7.10 Baru tubik, tu bit benda Mandi junuk punya basah Tuk tua pulak junuk juga Haa <laughs> masyaallah. Hai, mak tok tu dak anu lagi. Pisang. Aduh. Jangan jadi jangan layang setang. Faham lagi. Dia kata tumik dak kena, ah, dak layanglah. Bang, ah dia kata muniat Zuhur ke ni asa jangan lah teruskan. Kita tapi tadilah niat mayang Zuhur dah. Mayang. Bila semaya? Eh, asalkan ke huruf bacaan Maliki yaumiddin. Asalkan ke huruf bro. Ya kana'budu <tid> wa iyaka nasta'in. Asalkan ke huruf aku tanya moni setan kata. Faham? Ha, hadi <tid> nasyratul mustaqim. Ki jauh has setan. jadi lama-lama dia perah ha. Betul tak? Betul. Ha, dia letihlah. Karang dia try kali lagi. Nah, alahas lagi last try. Ah, last try kita we last kopak penyembur. Eh, aku kabur betul ni, loho ke asal muniak tadi? Kita jawab, niak korban. Bila nyamak niak korban, memang dia lari muniak. Dia kata, dia babi, berbira. Niak asal niak korban. Malah layang tu, dia pulak malah layang. Bang, kalau tu setang, dia... <tatsu> dia gitu, ni tak boleh takbir Allah. Orang lain senang Malaysia ni, bodoh kali takbir. Dulu kita tak nak tengok orang luar dulu dunia takbir. Dia ni boleh tengok tak? Boleh tengok live dalam YouTube dan sebagainya Nak? Dia tengok imam di Jakarta Allahu Akbar Malik tangan Nak? Imam di New Delhi Boleh tengok India Allahu Akbar Boleh tengok? Malik New York Allahu Akbar Imam Yaman duduk di New York ha? Imam ni Copenhagen boleh nak Nampak? Imam Madinah Allahu Akbar. Imam di Mekah boleh tengok la Zibi. Allahu Akbar. Nampak. Malaysia. Op. Op. Apa? Ah Malaysia bodoh ni. <tuk> Pelek pada orang. Orang lain gitu. Kalau <tuk> pakah dia. Pakko. Oh. <tuk> <tuk> <tuk> Lah ada wak kau orang. Mereka akan tiba tak lama lagi. Ha. Semua akan terjadi. <tuh>, mari Boboiboy. Faham? Bahagian -bah -bah, Boboiboy aku kata. Ha. Badang muka. Allah, ha. Jangan pelik-pelik sangat. Soalan yang ni. teru. Astaghfirullah. Kita nak pergi USA 24 jam. Mana 24 jam kapal terbang murah ni, aku naik 22 jam ke? Ha? Ha, 22 jam, 24 jam nak pergi USA, nak pergi Los Angeles, nak pergi San Francisco, nak pergi di Detroit, nak pergi New York. mana <coughs> Maka macam mana nak semayang? Macam biasa. Ha? Ha, dia semayang kapal terbang ni, dia ada tikar tak? Ada tak tikar? Ada tak? Ha, biasa ada tikar. Kalau tak ada tikar tu kata bang bawa tanah Kalau tak ada tikar macam lori tanah ne, ha, Kalau ada tingkap Nampak tak matahari? Nampak. nampak? Matahari ni bila nak tahu maghrib macam mana? Buruh man. busyam Matahari tu tenggelam Ini matahari Eh ini matahari tak? Kita tengok ko tingkap Kita nampak ujung kaki langit Faham nak pergi? Matahari dia bersih bulat ajaran Pak segi. Kita tengok bila masih ada ujung lagi bulat tang dia tu, belum maghrib. Ah, Kita tengok kot itu kapal terbang. Faham tak lagi? Ne, eh? kata Bang Kari dalam street, dia dia jangan jangan jangan gini jangan. gitu. Ah, bila hilang dah di kaki langit tak kira ebo hodak ebo Jam kita tak boleh pakai dah. Bila dia tenggelam, dipanggil masuk waktu maghrib. Ah, dah kalau tengah hari macam mana nak bayang Zuhur? Zuhur ialah apabila bayang lebih ke arah jatuh. Jadi ikut tingkat kita tengok, tadi matahari sana, pagi, petang dia akan jatuh belah sana. Dia akan mari ikut tingkat kita, sama tinggi bayang, frame tingkat kita atas, ha. jatuh ke frame tingkat bawah. Belum lagi Zohor. Zohor. Bila daripada frame itu sudah masuk ke dalam, faham nak pergi? Bermakna tu pagi Zawal, gelinci matahari, nak pergi ke sana. Okay. Sudah Zohor. Kemudian kita ambillah satu-satu benda yang tingginya 4 inci, 5 inci letak tepi tingkap. Faham tak nak tengok asal ke tidak? Kita letak tepi tingkap, tengok bayang dia kat mana? Bayang dia sini, kita tanda sini. Okey? Kita jatuhkan barang. Jika barang bayang itu pendek dari barang, belum asal, masih Zohol. Bila kita jatuhkan bayang panjang daripada barang, sudah asal. Senang ke dok? Tenang. Tenang, senang. Senang, Dan semayang macam mana? Kalau ada surat, masjid dalam tu, kena masuk dalam masjid. <laughs> Tapi jarang ada masjid. masjid. <laughs> betul, nah, Ustaz. Nah, boleh dak semayang datang hmm. ni? Tak boleh. Kalau boleh tak apa, wajib semayang sendiri. Tapi kalau semayang sini, ni yang di peramungari pula. Maka boleh semayang atas khusi. Tak ada masalah. Senang betul. sangat. Daki pula, anggarkan. Tak boleh ikut suka membabi buta, anggarkan. Kalau matahari begini, berat belah ni sikit semayang, boleh semayang macam tu. Bang, kan kita dalam keadaan tidak ada <coughs> boleh arah tunjuk yang tepat. Tapi sekarang mudah, kita ada apa ni? GPS. Kita ada talipung Mana telefon god ni? ni kan kita ada talipung Nah, talipung application sekarang ni kita boleh masuk tak a kiblat. <coughs> boleh, eh? tekan kiblat aih. Eh? Ah, nampak. Ni dia tunjuk ke arah kiblat. Nah kan, anu arah kiblat. Okay, ha, senang ni. Eh? Percama, ni peri aku masih buat peri. Nampak <tuk> dok? <tuk> Kalian kata kena bayar pula. Nak? Ah. Mudah tak lah ni? Mudah. Mudah sangat. Dah semayang, duduk. Semayang, duduk. Allahuakbar. Dah niat? Niat loho, niat loho lah. Jangan niat loho semayang jenazah pula. <tuk> Haa lagi, macam biasa lah. Nah, ah. empat rokok, empat rokok. Rokok, Ruka. Allahuakbar. Betul. Fahamu'an Rabi'an Azim, Rabi'an Azim. Samia Allah, Iman Haidah, Rabbana laka alham. Allahuakbar. Maham? Ah. Jangan setuju atas teri dia tau mau bubuh makanan. Nang lagi. Tak gi mari pang gari buh atas air. Ha balik awal. Ya salam Allah. Salam-salamlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalau kiblat belah ni. Ni kursi gini. Wajib ngadap kiblat masa takbir. Allahu akbar. Pastu duduk gini. Ah. Ha baru faham. Kalau belakang tak payahlah. Oh, mata pinggang. Aduh, mata pinggang. Ha tak gina. Ya Allah Ustaz Soalan seterusnya Orang yang bertaubat kemudian dibuat balik dosa Kena bertaubat balik Taubat ah. hak lepas mahu Allah kira apa dah Hak baru ada lagi dosa Mereka kena taubat pula taubat. Jangan berhenti bertaubat Nabi taubat sehari 70 kali Allah Kita 70 hari sekali <laughs> ha. Sehari 70 kali Nabi kata ya Yuhana atubu ila rabbikum Wahai manusia Minta maaf selalulah Kepada uh, Tuhan kamu Fa ini atubu ila ya Pijamin walailin Sama'ina marah Aku minta maaf pada Allah Setiap hari 70 kali ya. Faham? Ha. Al-Quran hanya baca Atau tadabur Kalau baca saja dapat Sawabul kira'ah Kalau tadabur Perhatikan maknanya Dapat pahala yang lain pula hmm. Jadi pala ni macam duit kita nak sikit nak banyak no? nak nak banyak. banyak nah ha ah. biarlah kita lebih daripada sedikit hmm. apakah hukum mengerjakan salat fardu semasa azan masih lagi dilaungkan jawabnya sah nah yeah? ha ah, gampang nah dia tunggu sampai yang laho Allahu akbar Allahu akbar dia panggil Allahu akbar sembahyang yang tidak sah semayang jumaat dia pergi semayang dah jemaah so kan. Orang dah acu kerbah dah acu pergi Ha ah, tu tidak sah so. Semayang lain sah so. Perempuan orang, orang perempuan di rumah sah so. Ha tengah-tengah tumbuk sambal Gregang-regang-regang-regang Lain ni tak tumbuk dah blender ni Pakai rimuk ni Kerrrr Belacang <coughs> pun acu lebur Dah sedap sikit agak. Oh gampang Tinggal sembuk belacang semayang dulu Soh ah. <coughs> Tapi Sunat kita semayang Afdal kita tunggu jawab azan satu persatu afdal abi okay. jawab azan berdoa lalu kita sembahyang itu lebih afdal nak sembahyang dulu terus boleh Allahumma salli ala Muhammad okey guys dan itulah tadi ya soal jawab agama oleh Ustaz Azhar Idrus yang betul-betul banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan guys Daripada pengajian ataupun soal jawab agama ini ya Terutama bab sholat di pesawat Dan juga istilahnya setelah azan ataupun pas azan itu boleh sholat atau tidak Sah atau tidak ya kan Nah semua terjawab oleh Ustadz Azhar Idrus ini Yang paling baru ketika saya itu di pesawat guys Kalau saya di pesawat itu memang betul-betul Karena takut menggunakan HP dan lain sebagainya Berarti boleh kan setelah saya juga sampai ke atas gitu Ada juga orang yang main HP, main laptop dan lain sebagainya Tapi waktu itu saya takut gitu Jadi saya sholat sesuai keyakinan saya aja Seperti itu ya guys ya Tidak tahu kiblat di mana, Tapi niatnya adalah untuk sholat Seperti itu guys Dan Ustadz Azhar Idrus sudah menjelaskan Tadi dan ini pelajaran sangat penting Bagi teman-teman yang sudah traveler Seperti itu yang suka jalan-jalan Seperti itu ya guys ya terutama Menggunakan pesawat ya Kalau di kereta ada masalahnya. Kalau kita pakai mobil ataupun Apa namanya ya car Mobil lah mobil nah itu kita bisa berhenti di masjid-masjid seperti itu, tapi kalau pesawat kan tidak ada terminal gitu, guys ya. Kalau 24 jam kita jalan ya pasti terlewat ya kan untuk sholat-sholat farduhnya seperti itu. Dan Ustaz Azharidrus sudah menjelaskan itu tadi. Masya Allah, syukron jazila, jazakumullah khair. Allah ya, ya Ustad. Masya Allah, syukron-syukron sudah memberi kita pelajaran dan masya Allah Kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak mengaji, kita tidak mendengarkan ilmu. Ilmu-ilmu agama yang sesuai sumbernya Maka kita dalam keadaan tersesat Dengan adanya Ustadz Azhar Idrus dan usaha-usaha yang lain Di Malaysia maupun Indonesia dan seluruh dunia Maka kita Ya Orang-orang awam Orang-orang yang seperti saya Yang bodoh seperti ini Bisa belajar tentang agama lagi Lebih luas lagi Lebih dalam lagi Sehingga dalam beribadah Kita lebih khusyuk Seperti itu guys ya Oke terima kasih sudah menonton video ini guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Tunggu video selanjutnya Di channel ini Jangan lupa subscribe guys Subscribe ya Kalau nggak subscribe itu Eman-eman guys ya Karena gratis Dan kita juga bisa nonton video selanjutnya Seperti itu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada